ya Buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe Sudah mencapai 239 subscriber Dan semoga dengan video ini ya teman-teman sekalian Sedikit membantu ya buat teman-teman untuk subscribe ke channelnya Ustadz Badlishah Yaitu Badlishah Alauddin Official Jom kita tengok videonya guys let's go tiga perkara yang kita nak tengok Saya ingat kita habis hadis ya makan masa sikit Tiga perkara yang kita nak tengok. Pertama, Nabi sebut haiwan berbicara dengan manusia. Ini menarik untuk kita bincang. Kita ambil masa sikit, kita habis kalau teruk. Ya. Kalau minggu depan dia dah jadi tak berapa panas. Pertama, haiwan berbicara dengan manusia. Pernah atau tidak haiwan ni bercakap? Dalam setakat tuan-tuan pergi mengaji sana sini. Ya. Dulu haiwan bercakap dulu ada haiwan yang bercakap siapa yang sebut Allah taala dalam surah an-naml ayat 18 Allah taala rekodkan semua bercakap ya qalat namlatun ya ayuhan namluudkhulu masakinakum la yahti mannakum sulaiman wa junuduh la yashkurun semut beri arahan kepada kumpulan semut yang lain bahawa nabi sulaiman nak lalu Jangan keluar nanti kita jadi semut penyet bukan ayam penyet semut penyet Semu. jadi semut tu tercakap yang kedua binatang mana yang berjaga burung hudhud dalam surah an ayat 23 sampai 24 ini wajhatum ra'atan tamlikuhum wa utiyat minkulli shay'in wa laha 'arsyun 'azhim sesungguhnya ini cerita hudhud direport kepada Nabi Sulaiman dia kuat mengadu dia repot pada Nabi S.A.M. Ampun tuanku, patik jumpa seorang wanita yang memerintah. Dan dia dianugerahkan sesuatu dan mempunyai singgah sana yang besar. Aku dapati kaumnya sedang menyembah matahari selain pada Allah. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka. Lalu menghalang mereka daripada mendapat petunjuk. Dia repot pada Nabi S.A.M. Jadi, dia boleh bercakap. Nabi sebut, Zikban yatakallam. Kau akan jumpa Serigala yang bercakap Pening pagi ni kita berfikir Ada tak Serigala yang bercakap Dia begini ya Kalau tuan-tuan ada masa di rumah Menengok TV selain benda menengok Gegor berganza Tengoklah juga rancangan yang boleh mencredikkan otak Antara ni National Geography National Geography ni banyak benda-benda yang boleh menjadikkan otak kita seri sel otak tu berkembang Selain benda menengok Gegor berganza Cari rancangan Dog Whisperer. Dog Whisperer ni cerita penjinak anjing. Walaupun kita ada masalah dengan anjing, itu masalah kita, bukan masalah agama. Dog Whisperer ni dihostkan oleh Season Milan. Season Milan ni dog trainer. Orang panggil Alparero, the dog boy. Dia memang pandai train anjing. Siapa nak kawan anak degi, tengok rancangan dia. Macam mana dia boleh hajar anjing, orang tak kerti bahasa, jadi kerti. Apa tu dia akan bagi tips. Kalau anjing kita boleh jinok takkan anak tak boleh. Oh hmm, baguslah jangan tu boleh tengoklah. Dia dah berjinakkan sehingga beribu ekor anjing. Tapi dia akui dia kalah dengan satu anjing. Dia panggil wolf hybrid dogs. Yang sekarang ni terletak banyak di Amerika Syarikat. Anjing yang dikawinkan dengan serigala. Oh hmm, kacukan terbaru. Dan sekarang ni, dia ada trend pula masyarakat kita. Nak pelihara anjing, tapi wolf hybrid puppies. Campur baka English Mastiff. Dekat Amerika saja sekarang ada hampir 300 ribu hingga 2.5 juta malamutes, dia panggil. Wolf mixed ataupun wolfish dog. Anjing yang memang baka serigala, betul? Ada satu episod khas, dia kerjasama dengan seorang pakar. Dia panggil wolf woman serigala wanita, Jennifer McCarthy dia nak jinakkan wolf shepherd mix shepherd campur dengan serigala jadi anjing dia nak menjinakkan ni bukan main susah tentang haiwan ini ada satu buku Amazing Dogs, A Cabinet of Canine Curiosity Dr. Jan Bondanson tahun 2011, kata dia anjing cakap ni dah lama dah terutama wow. anjing hybrid ini. Masuk era Perang Dunia Kedua, tentera Nazi memang latih anjing mereka untuk cakap. Dia ada sekolah anjing betul. Awal abad ke-20 ditubuhkan satu institut penyelidikan dekat Munich untuk kaji human animal communication. Hmm. Antara anjing Jerman yang terkenal dalam sejarah yang dah boleh bercakap, tahun 1905 satu anjing nama Don the Speaking Dog. Kenapa nama dia Don nyanyi tu ya Don the speaking dog anjing yang bercakap namanya Don Dia boleh sebut beberapa perkataan Habem habam anjing tu Habem tu dalam bahasa Jerman maknanya no one ana dia, dia, dia boleh sebut Kuchen Kuchen cake dia nak makan cake Dia boleh sebut ya ja tu yes ah naam Dia boleh sebut nein Naik tu noa lah, naik bahasa Jerman. Ada satu lagi anjing dilatih oleh saintis Jerman nama Rolf. Dia kita aja perkataan dia boleh tunjuk guna tangan pada abjad yang sesuai. Anjing sekolah, anjing jadi. Mak kata P Ramli, oh dia sekolah katanya. Memang sebelum dari itu tahun 1930 telah ada School for Talking Dogs di Leidenburg di Jermani. Dikenali sebagai Hund Eberschrei Schundle Asra. Dia latih anjing-anjing itu. Kalau sebut Adolf Hitler, mereka akan jawab Main Fokra. Itu betul itu. Anjing Malaysia. Adolf Hitler Main Fokra. Main Fokra itu maknanya pemimpin saya, pemimpin saya. Beban satu Malaysia. Beban satu Malaysia. Kita tak latih lah, blok gitu ya. Dan terbaru anjing yang terkenal, Nizay ini nak membenarkan apa yang Nabi sebut. Allah. Ada satu anjing terkenal. Anjing baik uh, anjing baka Siberian Husky umur 9 tahun namanya Mishka. tuan, -tuan boleh buka dalam YouTube habis kelas ni kau. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok rupanya macam serigala. Ah. Oh, Pada masalah. tahun 2008, tuan dia muat naik satu video dalam YouTube dia boleh cakap perkataan, I love you. Dan setakat hari semalam, videonya ditonton oleh 108,595,798 orang dah menengok. Anjing cakap. Dia boleh cakap, I love you. I love you. Cara Anjing. I love you. Anjing. Dan sampai peringkat, kalau kita kaji video dia, dia dah boleh cakap, Superkali Fragilistik KPL Doshes. Dia boleh cakap be bunyi orang kaji apa dia cakap tapi dia arwah dah baru meninggal tidaklah baru juga oh. arwah boleh panggil arwah arwahlah dia arwah meninggal 5 April eh. tahun 2017 banyak kena oh. paksa cakap ke sekolah orang punya meninggal dia kena sel tumor <laughs> meninggal kalau tuan tuan minat nak kaji anjing segala kacukan cakap ni banyak buku amazing dogs a Cabinet of canine curiosity dr jan bondensen Kitab Wild Talents, karangan Charles Hoyford Juga ada menulis tentang buku ini Ini bau yang pertama eh. Ini tali kasut cakap ni boleh sambung Boleh sambung ke tuan-tuan Lorat nak balik tak? Kalau Lorat kita pergi je Samung sikit alang balang lah Perkara kedua yang kita nak tengok Adalah Nabi sebut Benda-benda mati seperti hujung cemeti Dan tali kasut cakap Soalan Setakat tuan-tuan kulu-kili Ada tak kasut cakap? Sebenarnya ada, kek kita tak mampu beli Itu saja dan mungkin tak jual lah Di kedai oh. Cari dia komplek teruntung, tak ada kasut begini Tahun 2006 Nike, dia perkenalkan satu kasut Nike Plus Nike hmm. Plus ni juga dikenali Baru sebagai segar, Nike right? Plus iPod Sport Kit Ni kita bukan iklan, hmm. tapi Sebab kena sebut jenisnya Nike Plus ini dia gabung teknologi dengan Apple, Apple ni yang iPhone tu lah iPad ataupun iPod yang kita kenal tu Dia akan communicate dengan sensor di dalam kasut okay. Jadi dia akan collect data Dan Kelajuan kita ni untuk orang yang Orang yang Suka jogging, exercise semua. Dia akan collect data kelajuan Jarak berlari kita berapa Jadi benda tu dia akan berbicara dengan kita okay. Berapa Biasa kita mampu pakai jam sejajalah. Jam berapa dah kita berjalan kaki. Daripada pakai MPK sampai ke masjid. Oh, dah berapa kilo. Boleh teka. Ini kasut. Adidas pun buat. Dia pengalaman Adidas One dan Adi Fusion. Jadi kalau Nabi sebut kasut cakap. Dah cakap dah apa? Dah cakap dah kasut. Mereka kita tak beli. Ya kita pergi hujan tak surai pakai. Penuh begitu kasut. Keluar masjid basuh. Bodoh begitu kasut kita kena air. Buat mbazir boleh mahal. Dan yang ketiga terakhir Nabi sebut Anggota badan Nabi sebut peha Bocorkan rangsia Apa yang dilakukan oleh seri Kita ketika kita tidak ada di rumah Nabi guna kalimat Apa makna Fakhiza Fakhiza ni maknanya peha Paha. Peha ni orang putih Panggil taib Dia letak antara punggung dengan lutut Itu adalah okay. peha Macam mana peha pulak boleh bercakap Baik apa sifat dan peranan peha? Peha sifat dia memangku. Dia pangku. Dalam bahasa Inggeris kalau kita sebut budak itu tidur di pangkuan ibunya. Apa terjemahannya? Kita akan sebut the boy the boy is sitting on his mother's lap. Lap. Makna lap the upper legs of a seated person dandan perlu dengar laptop. Maka laptop itulah ataupun komputer riba, kenapa panggil ribalah? <laughs> komputer pakalah panggil atau komputer pangkuan. Tidak kelaluan kalau kita kata wa tukhbiruhu fakhizuhu, Nabi nak mengatakan teknologi komputer riba. Nah, macam komputer komputer riba itu itu tanda kiamat itu. Kan komputer ribu ini, dia memancarkan apa yang berlaku sekarang. Eh? Macam sekarang CCTV guna D-Link, teknologi Ethernet ataupun wireless N. Boleh pantau CCTV rumah daripada laptop saja. Dan yang lebih canggih daripada telefon pun dah boleh pantau. Jadi bila kita dah add host dalam D-Link, masukkan IP address dalam setting, dah boleh pantau. Tuan-tuan, kuliah -tuan, Tuhan. Isteri di rumah. Nak tengok benda dia buat. Tidur ke? Tengok kekawasan Zah ke? Buka saja. Oh, tengok TV rupanya. Boleh tahu. Maka, inilah tiga perkara yang Nabi sebut. Dan kita berjaya tengok benda ni dah pun ada pada hari Allah. ini. Banyak nak terangkan. Kita takut tuan-tuan melorat nak balik. Sekadar itulah saja. Kita membicarakan tanda kiamat pada hari ini. insya Allah minggu depan kita dah masuk tanda yang kelima puluh. Masyarakat. Mana tak lama lagi masuk tandu besar ah. Tak dajal, ya juk makjuk lebih sedap-sedap lagilah. Okey guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Ustaz Badli insya-Allahuddin berkenaan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan paha, kasut dan hayawan tu boleh bercakap dan semua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah terbukti di masa sekarang ini. Berarti Tanda-tanda kiamat Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Badrish Shah Laudin Dah dekat dah Persiapan apa yang dah kita buat ni kan? Okay? Apa saja yang boleh kita lakukan Apa saja yang sudah kita tabung Apa saja yang kita dah simpan Untuk bekal kelak kita di akhirat Maka mulai daripada sekarang Mari kita, saya mengajak kepada diri saya sendiri Dan juga kawan-kawan semua Untuk mempersiapkan Allahu Akbar. Perbanyak ya kan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, ya, mengerjakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT, sehingga kita selalu dekat dengan Allah dan tetap mengamalkan sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Oke, okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita, termasuk juga ilmu, ya. Tanda-tanda hari kiamat. Yang mana Ustadz Badlishah sudah menyebutkan sudah menyampaikan secara terperinci tinggal kita aja yang mempersiapkan ya bagaimana persiapan kita untuk menuju ke sana guys ya karena mau tidak mau pasti ada orang yang sampai hari kiamat tapi kalau bisa kita meminta ya Allah matikan kami ya kan matikan saya ataupun teman teman sekalian itu sebelum datangnya hari kiamat karena seburuk buruknya manusia adalah Ketika dia sampai kepada hari kiamat Tapi dia masih melihat Daripada hari kiamat itu Allahuakbar Dan ya guys gak bisa dibayangkan Allahu ya Oke okay, mungkin itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai Saya Amin untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh